Cara Ingin ku dengar ada jawabnya Dan sejuta asakan selalu tercipta Dan rasakan mati dalam rindu Akhir kisah Tanya jawab Di benakku Adakah saat nama untuk Yang ku cinta bukan untuk dicinta